dan para pencinta senapan angin di seluruh Indonesia salam bedilir berjumpa lagi bersama saya pastinya hanya di Jaya Rifle Kediri Jawa Timur oke sahabat bedilir dimanapun kalian berada semoga sehat selalu ya sahabat bedilir dan kali ini saya akan mengulas senapan angin PCP Fusion yang lagi ready stock di Jaya ID Revol yaitu ada senapan angin PCP Fusion 2560 dengan varian popor AK47 lipat di plus manometer. Nah, kali ini akan saya ulas secara full set, mulai dari spesifikasi aksesoris dan juga harganya dari senapan angin ini, ya sahabat. dealer. nah langsung saja kita lanjut ke video yang lebih detailnya, tapi sebelum itu. Jangan lupa like, share, komen, and subscribe di channel youtube ini. Dan jangan lupa nyalakan tombol notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru seputar senapan angin dari Jaya iRefal. Oke yuk langsung saja, kali ini saya akan mengulas spesifikasinya terlebih dahulu ya sahabat bediler. Nah jadi seperti ini ya sahabat bediler untuk tampilan dari senapan angin PCP Fusion 2560 dengan varian popor AK47 lipat di plus manometer nah jadi untuk panjang laras dari senapan angin ini memiliki panjang laras 60 cm yang terbuat dari bahan baja pilihan yang di dalam larasnya itu terdapat 9 alur ya sahabat bediler kemudian untuk bagian tabung dari senapan angin ini memiliki ukuran diameter 25 mm dengan ketebalan kisaran 2,7 mm ya sahabat bediler, nah jadi untuk senapan angin ini pun sangat direkomendasikan sekali untuk buruan big game seperti hewan babi biawak dan jenis hama yang lainnya ya sahabat bediler Nah untuk pengisian angin dari senapan angin ini menggunakan sistem pompa PCP ya sahabat bediler jadi mampu menampung tekanan angin hingga dimaksimalnya bisa mencapai 2500 sampai dengan 3000 PSI dan tentunya untuk hasil uji power yang dihasilkan dari senapan angin ini pun pastinya juga luar biasa mantap yaitu bisa mencapai di angka maksimalnya 1100 fps ya sahabat berdealer oke kita lanjut ke bagian dari popor senapan angin ini nah jadi untuk popor dari senapan angin ini bervarian AK47 lipat hijau hitam plus manometer ya sahabat berdealer jadi di bagian pesawat dari senapan angin ini memiliki perpaduan warna hijau dan juga hitam nah dan tidak lupa untuk kelebihan dari popol senapan angin ini bisa dilipat ya sahabat bediler Nah ini coba saya kasih contoh cara melipatnya Nah ini tinggal ditahan lalu tinggal dilipat seperti ini ya Nah Nah seperti ini Nah jadi untuk tampilannya semakin terlihat simple dan juga minimalis ya sahabat bediler Nah ini sangat cocok sekali digunakan untuk berburu di Medan Outdoor Karena untuk pembawaan dari senapan angin ini pastinya juga lebih simple dan ringkas ya sahabat bediler Nah untuk dari bagian popornya ini pun juga bisa dilipat ulang Nah ini caranya juga sama seperti yang saya jelaskan sebelumnya Ini tinggal ditahan atas bawahnya lalu tinggal dibelokkan seperti ini ya sampai dealer. nah oke nah jadi udah seperti semula seperti ini Oke langsung saja kita lanjut ke bagian full set dari senapan angin ini Nah jadi untuk full set dari senapan angin ini Saya padukan dengan teleskop predator ataupun dengan teleskop anti getar ya sahabat bediler Nah seperti ini untuk teleskop predatornya ataupun teleskop anti getar Jadi untuk fungsi utama dari teleskop ini pastinya untuk membantu membidik sasaran jarak jauh hingga jarak 40 sampai dengan 50 meter ya sahabat bediler dan tentunya untuk teleskop ini pun juga sangat cocok sekali digunakan di berbagai jenis senapan angin. Mulai dari sub subgejlug dan juga PCP. Nah di dalam teleskopnya ini pun juga sudah dilengkapi dengan penutup lensa. Jadi untuk lensa yang ada di teleskopnya itu biar terlihat bersih dan tentunya aman ya sahabat bediler. Dan untuk zooming dari teleskop ini pun bisa mencapai 10 kali zoom ya sahabat bediler. Jadi ini bisa didekatkan ataupun bisa dijauhkan ya sahabat bedila saat membidik sasarannya, nah kemudian untuk aksesoris tambahan yang kedua yaitu ada Mimis Jawara GR12 ya sahabat bedila oke kita lanjut ke bagian aksesoris yang kedua, nah ini aku ada Mimis JBS 12 Green ya sahabat bedila, jadi Mimis ini pun uh, isinya juga lumayan banyak nah ini coba saya buka dulu seperti apa untuk isi dari mimisnya Oke. nah jadi seperti ini ya sahabat bediler untuk tampilan dari mimis JBS 12 screen, nah ini kira-kira untuk isi dari mimisnya kurang lebih 500 biji ya sahabat bediler dan tentunya untuk mimis ini pun juga sangat cocok sekali digunakan untuk buruan big game maupun hewan-hewan kecil dan sedang karena ini sekali tembakan pun juga pastinya langsung mematikan ya sahabat bediler Oke kita lanjut ke aksesoris yang ketiga Nah ini saya tutup terlebih dahulu Oke untuk aksesoris yang ketiga yaitu ada gantungan mimis elepen Jadi gantungan mimis ini pun sangat berfungsi untuk membantu sahabat bediler dalam membawa mimis ya sahabat bediler Nah ini caranya pun juga sangat simple Nah ini udah ada mimisnya ya sahabat bediler Ini coba aku kasih contoh Nah nah ini udah ada mimisnya Jadi nanti sahabat bediler tinggal memasukkan ke lubang yang sudah ada di gantungannya ini Nah ini tinggal dimasukin aja seperti ini Nah jadi seperti ini ya sahabat bediler untuk tampilan dari gantungan mimis elepen Jadi ini e, sangat membantu sekali dalam membawa mimis yang akan digunakan untuk berburu ya Nah tidak lupa ini juga sudah dilengkapi dengan gantung Tentunya untuk gantungan mimis ini pun juga sudah dilengkapi dengan gantungan Jadi gantungannya ini bisa dicantolin di kantong saku ataupun kantong baju, kantong celana ya sahabat bir, jadi lebih terlihat simpel dan praktis tentunya, nah oke kita lanjut ke pembahasan yang terakhir yaitu harga dari senapan angin ini, nah jadi untuk harga dari senapan angin ini dibanderol dengan harga yang sangat terjangkau yaitu dibanderol dengan harga Rp1.975.000 sahabat berdiri sudah mendapatkan senapan angin PCP Big Game yang luar biasa mantap untuk powernya dan pastinya untuk akurasinya pun juga luar biasa akurat ya sahabat bediler, nah dengan harga segitu sahabat bediler nantinya juga akan mendapatkan beberapa bonus perlengkapan seperti mimis tester, tali sandang spare part dan juga peredam ya. nah bagi sahabat bediler yang masih ragu ataupun takut untuk membeli senapan angin ini, jadi sekarang tidak perlu dikhawatirkan lagi karena untuk senapan angin ini pastinya sudah dilengkapi dengan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 Oke sahabat bedir mungkin itu saja untuk informasi yang bisa saya sampaikan. Semoga bisa bermanfaat dan bisa membantu bagi sahabat bedir yang sedang mencari senapan angin dengan kualitas terbaik. Oke sahabat bedilan saya undur diri dulu dan salam bedilan.